kartu kedua di sini ada Knight of Pentacles, kemudian kartu ketiga kita lihat di sini ada The Magician ya. Dari kartu kita lihat di sini untuk kamu Oke, okay, yang aku lihat di sini lebih ke arah dari sisi bisnis ataupun dari usaha ataupun dari keuangan dulu ya, yang kelihatan karena Knight of Pentacles di sini kayak nunjukin banget bahwa ini akan tercium nih ya, tercium bener-bener tercium sesuatu hal yang nantinya akan naik gitu, terutama dari sisi yang tadi aku sebutkan ya. Kenapa? Karena ini akan berlangsung secara cepat dan aku ngelihat di sini udah terjadi mungkin rata-rata ya uh, mungkin untuk beberapa orang ada dua ya uh, aku ngebaca di sini ada dua hal yang akan masuk uh, dan dua kelompok gitu ya untuk yang nonton video ini untuk Leo. Pertama yang aku lihat di sini untuk kamu yang memang lagi turun banget ya dari sisi keuangan itu yang aku lihat akan ada yang namanya seseorang yang nolongin kamu ya terutama dari sisi keuangan karir kemudian juga mungkin uh, ada offering ataupun di sini penawaran kerja di sini aku lihat ya yang kira-kira uh, mungkin lebih naik atau mungkin lebih bagus gitu kan terus kemudian juga ada seseorang yang nolongin kamu terutama di sini aku lihat uh, yang tentunya ngebantu kamu untuk mungkin melunasi gitu ya atau mungkin Uh, ngebantu kamu untuk ada usaha gitu ya, ada usaha dan hal-hal uh, semacam itu yang pokoknya ngebantu banget ya, uh, apa yang sosok sosok ini, hmm, apa yang sosok ini lakukan itu ngebantu kamu banget ya dalam hal keuangan karir dan hal-hal uh, uh, pokoknya ada ada kaitannya dengan naik gitu ya, naik pokoknya naik. Kemudian untuk uh, kelompok kedua di sini yang aku lihat untuk kelompok kedua di sini itu berlangsung cepat banget. Kalau tadi itu berlangsung udah terjadi dan kemudian uh, berikutnya ada sosok yang nolongin kamu itu dalam waktu sebulan atau mungkin setahunan ini gitu ya. Nah kalau untuk yang kelompok kedua ini dia dia udah ada cepat banget kamu kenal. Dan kemudian yang aku lihat di sini kalau kamu nyaritain ha, uh, misalkan ya ada kaitannya dengan penurunan, ada kaitannya dengan hal-hal mungkin uh, minta bantuan gitu kan dia pasti akan nolongin kamu di sini ya uh, tapi dalam artian mungkin seperti Raditya Dika mungkin gitu ya uh, ataupun David kalau nggak salah ya yang dimana dia itu ngebantu tapi bukan langsung karena Keuangan tapi harus kerja dulu gitu lah Kayak harus uh, dia ngasih suatu tawaran kerja Terus kemudian dari kerja tersebut akan mendapatkan bonus gitu ya Atau uh, intinya kayak mungkin kalau untuk yang kedua ini kayak side hustle gitu ya ya aku lihat. Kalau untuk yang kelompok pertama itu langsung dibantuin gitu ya uh, Kemudian juga ada keuangannya langsung Ya, kalau untuk kelompok kedua ini yang aku lihat dia lebih ke arah harus kerja dulu, harus ada uh, dedikasinya dulu gitu ya, baru bisa kelihatan, baru bisa uh, kamu mendapatkan kelebihan tersebut ya, di sini yang aku lihat. Kemudian kita lihat dari sisi percintaan ya. Uh, kalau untuk di sini yang aku lihat uh, udah cukup mungkin ya. Kita lihat dari sisi percintaan di sini Bising banget ya Kak ya. Maklum, masih pagi ya jam 6. 552 sekarang. Ya, maklum banget dan sekarang aku juga ngomongnya lumayan cepet, karena ini uh, aku nerusin ya, nerusin pembacaannya untuk kamu. Kemudian di sini ada Five of cups, kemudian kita lihat di sini ada Justice ya. Justice, kemudian ada the empress. Oke, okay, yang aku lihat di sini, kalau kamu di sini uh, mungkin ada kaitannya gitu ya, bertemu dengan seseorang ataupun uh, yang aku lihat di sini baru putus, mungkin gitu ya, atau baru berpisah dengan seseorang itu yang aku lihat bakal ketemu lagi sosok yang baru, tapi... tapi... tapi... tapi... Kamunya mungkin masih belum rela, ataupun masih belum ikhlas untuk bisa move on, atau mungkin istilahnya kayak kepikiran, masih kepikiran gitu ya, padahal di sini sosok baru ini menjanjikan banget ya, sosok ini menjanjikan banget, atau dia berjanji gitu ya, dia bersumpah gitu kan, ya. aku lihat di sini betul, karena ada justice gitu ya, jadi dia bersumpah uh, ingin begini, begini, begini, begini ke kamu gitu ya, begini-begininya itu ya sesuai dengan kondisi dan... Uh, Situasi yang kamu hadapi sekarang, gitu ya. Jadi, seperti itu. Kemudian, di sini, kalau ada kaitannya dengan The Empress, yang aku lihat, kalau The Empress itu lebih ke arah sosoknya ini, dia itu yang aku lihat mungkin The Empress itu lebih ke arah kayak apa ya? Gimana ya, kalau dibayangin The Empress itu seperti sosok ibu tapi bukan gitu loh gimana ya nyebutnya ya uh, aku aku juga bingung gitu kan aku juga bingung nih mungkin kamu juga bingung gitu kan ketika uh, ketemu dengan sosok ini gitu loh kenapa? karena ibaratnya kayak mungkin terlalu baik ya mungkin atau uh, apa ya kayak jarang banget ketemu dengan sosok ini yang Aku lihat di sini jiwanya itu bersih gitu, loh, bersih dan suci. Terus kemudian juga dia uh, semangatnya tinggi ya yang aku lihat di sini semangatnya tinggi dan kalau aku ngelihat di sini ada dari Libra, Taurus, ya itu kelihatan banget. Kemudian kalau dari Cups di sini ada kaitannya dengan uh, Pisces, Scorpio dan Cancer. Dan aku masih bingung ya di sini. Kita kita lihat karena tadi ada dua kartu harusnya keluar. Jadi kita ambil satu kartu lagi untuk ngasih kejelasan gitu kan ini DM ini maksudnya apa gitu kan masuk dalam kehidupan kamu maksudnya apa sih gitu ya uh, selain dari percintaan tentunya gitu ya. atau ada hal-hal uh, niatan apa sih yang terdalam gitu kan oke okay, di sini ada eight of swords hmm. Ketika aku ngelihat di sini kayak The Empress Liberty gitu ya Liberty kebebasan sebetulnya ya di sini. Karena aku ngelihat di sini mungkin dia ngeliat kamu itu terlalu apa ya dalam percintaan yang kemarin uh, terlalu mengikat banget gitu ya. Jadi dia tuh masuk dalam kehidupan kamu nggak nuntut apapun gitu, loh. bebas banget gitu. Kamu mau apa mau apa mau apa silakan asalkan ngomong gitu yang aku lihat di sini. Kayak dia tuh nggak, dia tuh nggak mau. Ini sebetulnya energinya kayak gini kak, ya sebetulnya. Karena karena dia nggak mau kamu tuh terkekang gitu loh, ya ketika berhubungan dengan dia. Makanya dia tuh kayak ngebebasin kamu banget. Kamu mau ini mau itu terserah, kita gitu, terserah. Kamu mau mau ngajak aku eh, sampai susah ngomongnya. <laughs> kamu mau ngajak aku kemanapun gitu ya, atau nggak ngajak pun. It's okay gitu, dia tuh kayak tenang-tenang aja gitu Jadi percaya sama sama kamu dan Yang aku lihat di sini percaya bahwa kamu akan bisa ngelewatin Fase tersebut gitu ya, fase untuk mungkin move on-nya itu Atau mungkin lebih ikhlas gitu ya dalam uh, Menjalani kehidupan, karena mungkin nih ya sebelum-sebelumnya kayak ada uh, Ini itu gitu kan ya, berat gitu kan Terus kemudian juga kayak ibaratnya Uh, susah untuk minta apa ya, kayak ngelupain seseorang gitu karena seseorang tersebut kayak udah berlaku jahat, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamunya merasa marah gitu kan, dia tahu banget itu. Dan ya, aku lihat di sini udah bebas, terserah kamu deh. Kamu masih mau terikat dengan sosok itu atau enggak, terserah aku di sini mendampingi kamu. Kayak gitu ya, aku lihat karena dari hal yang dia lakukan ya, aku lihat di sini sosok ini dateng ya. Sosok ini tuh datang untuk mendampingi kamu dan mencintai kamu, ya, dengan tulus gitu loh, karena dia nggak mau kamu merasa terkekang kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya. Jadi, tulus banget dia itu. Oke, itu yang aku lihat di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Maaf banget ya, bye.